Kita e, lanjut lagi. Kali ini kita pakai grendel 4-nya. Oke. Okay. Bisa dengar 1 2 3, 4. 4. Kita masukkan lagi. Kunci ya. Kita kembalikan dead shot e, ke nol. Oke, okay, sudah nol. Kita tembak lagi. Ini grendel 4 ya. 3 2, dan 1. Uh, mantap 100 1222 fps oke okay, next kita uji uh, yang Grendel 3 kita lihat 1 2 3 3 saja tidak usah banyak-banyak jadi nanti teman-teman ini uh, bisa menyesuaikan untuk settingan powernya jika ingin berburu hewan skala besar bisa pakai Grendel maksimal sedang bisa pakai 4-3 yang kecil bisa pakai 1-2